burung emprit Fiji yang eksotis Redface parrotfish Viji parrotfish adalah fins kecil dengan panjang 10 cm atau 4 inch jantan dewasa memiliki tubuh dan sayap berwarna hijau cerah, kepala merah dan pantat serta ekor merah tua bulu dagu kehitaman menjadi biru gelap di tenggorokan bagian bawah dan pirus di dada bagian atas sebelum memudar menjadi hijau dari bagian bawah paruhnya yang gemuk berwarna abu-abu kehitaman matanya berwarna coklat kemerahan dan kaki berwarna coklat kemerahan betina sangat mirip dengan jantan tetapi mungkin sedikit kusam dan dengan sisi pucat Burung-burung muda memiliki paruh kuning berujung gelap dan kadang-kadang wajah kebiru-biruan yang secara bertahap berubah merah. Tetapi sisa bulu itu seperti burung dewasa. Bulu dewasa penuh dicapai sekitar 20 bulan. Beberapa individu langka paruh ini memiliki seluruh kepala dan muka berwarna biru tampaknya karena mutasi alami. G terbang cepat dan bergelombang dengan gerakan sayap yang cepat dan sering memanggil. Mereka cenderung terbang cukup tinggi, mendarat di puncak pohon, lalu turun untuk mencari makanan. Suaranya tinggi melengking mirip dengan parkins lain seperti spesies bluefish dan redthroat, dan sering diulang dalam semburan nada panjang yang bervariasi.